Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aris di tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan usaha dan bisnis seorang Aris di tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aris di tahun 2021. Oke okay, jika kartu per kategori sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Aris di tahun 2021 pertama kategori support energi kesehatan selanjutnya kategori support energi keuangan selanjutnya kategori support energi karir dan pekerjaan seorang Aris dan selanjutnya kartu support energi kepada hubungan asmara seorang Aris jika kartu support energi sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun kartu yang memperjelas suatu ramalan Zodiac baik jika semua kartunya sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacakannya untuk seorang Aris di tahun 2021 pertama kita membuka kartu kesehatan seorang Aris dan kartunya adalah Ace of Swords ataupun satu pedang secara umum Ace of Swords itu diartikan sebuah permulaan ataupun awal mula ataupun sebuah perjalanan menuju awal mula jadi untuk kesehatan seorang Aris di tahun 2021 Aris akan meniti kesehatan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 dan mereview kembali kebugaran kesehatannya di tahun 2021. Di sini juga Aris kelihatan akan lebih fokus di tahun 2021 kepada kesehatannya dan akan lebih fokus lagi untuk mengkontrol serta melihat kembali kebugaran badan ataupun fisik seorang Aris di tahun 2021 dan di tahun 2021 nanti Aris akan lebih sering mengutamakan kesehatan ketimbang yang lainnya. Dan untuk sumber energi yang dapatkan oleh kesehatan Aris adalah King of Sword. secara umum King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini masukan ataupun support energi yang didapatkan oleh seorang Aris di tahun 2021 tidak lain dan tidak bukan adalah dari seseorang yang lebih senior daripada dirinya di sini seseorang tersebut akan memberikan support ataupun memberikan masukan kepada Aris agar Aris menjaga kesehatannya di tahun 2021 dan mendapatkan kesehatan yang tidak akan pernah jatuh di tahun 2021 atau dalam kategori tidak pernah daun di tahun 2021 dan selanjutnya kita kartu keuangan seorang Aris dan kartunya adalah four of pentacle ataupun empat koin secara umumnya for pentacle itu diartikan keseimbangan ataupun zona nyaman jadi keuangan seorang Aris di tahun 2021 itu mengalami keseimbangan ataupun berada di zona nyaman yang dalam artian pengeluaran dan pendapatan akan sesuai di tahun 2021 seorang Iris juga akan lebih mengkontrol keuangannya dan lebih mereview kembali keuangannya di tahun 2021 untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 dan di tahun 2021 juga Aris akan melihat peluang untuk menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan-bulan berikutnya ataupun di tahun-tahun berikutnya. Dan untuk support keuangan Aris yang ia dapatkan adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita dewasa ataupun yang sudah mapan pikirannya. Jadi di sini support energi tentang keuangan Aris itu ia dapatkan dari seorang pasangan yang tidak lain dan tidak bukan yang berada di depan matanya saat ini jadi seorang pasangan akan ikut ambil bagian dalam mengkontrol keuangan aris di tahun 2021 sehingga keuangan aris akan lebih bagus lagi di tahun 2021 selanjutnya kita ke kartu pekerjaan dan karir seorang aris di tahun 2021 dan kartunya adalah eight of one ataupun delapan tongkat Secara umumnya, egg of itu diartikan tetap tekuni di semua pekerjaan yang kamu jalani saat ini dan biarkan mereka menjalani prosesnya dan kamu akan menikmati hasilnya di tahun 2021 nanti. Jadi untuk karir pekerjaan seorang aris itu tidak akan mengalami penurunan dan tidak akan mengalami peningkatan di tahun 2021. Namun di sini disarankan seorang aris untuk tetap tekun dan tetap terus bekerja di dalam suatu hal pekerjaan yang ia geluti selama ini. Dan tidak akan pernah mengubah haluan kerjanya, karena di tahun 2021, usaha yang kamu lakukan selama ini akan membuahkan hasil di tahun 2021. Dan di sini juga dijelaskan bahwasanya seorang Aris harus sabar untuk menggapai sebuah karir ataupun pekerjaan yang lebih gemerilang, ataupun yang lebih cemerlang di tahun 2021 dengan menikmati proses dengan menekuni pekerjaan tersebut. Dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Aris adalah, page offshore secara umumnya page offshore itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi di disini support energi yang dapatkan oleh seorang Aris adalah dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun ini bisa saja anaknya anak tetangga ataupun anak saudaranya Di sini seorang Aris akan termotivasi untuk lebih giat bekerja lagi dengan melihat kebahagiaan ataupun senyuman yang berada di dalam diri seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun sehingga Aris akan memacu dan fokus lagi bekerja di tahun 2021 selanjutnya kita ke kartu hubungan asmara dan kartunya adalah Four of cup ataupun empat piala secara umum for of cup itu diartikan menimbang kembali hubungannya bersama pasangan melihat kekurangan dan kelebihan pasangan jadi untuk Aris di tahun 2021 ia akan menimbang mereview dan melihat kembali kekurangan pasangannya dan melihat kembali kelebihan pasangannya, di sini harus lebih condong akan menilai satu kelebihan pasangan ketimbang menilai tiga kekurangan dari pasangan yang ia ketemukan ataupun yang ia ketahui. Dan di sini, Ars berusaha menutupi kekurangan tersebut sehingga ia akan mendapatkan kebahagiaan bersama pasangan di tahun, 2021. dan untuk support energi seorang arus adalah page of pentacle. Secara umumnya, Page of Pentacle itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Di sini bisa kategori anaknya, anak tetangga, ataupun orang di lingkungan sekitarnya. Di sini, Aris melihat kekurangan dan ia akan berusaha menutupi dan ia akan lebih mengutamakan kelebihan pasangan. Itu dikarenakan seorang Aris ingin mempunyai keturunan bersama pasangan dengan mendapatkan support dukungan dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi, di sini Aries akan melihat Lebihan pasangan untuk mendapatkan asmara yang lebih bagus sehingga ingin bertujuan mendapatkan keturunan dari seorang pasangan, dan untuk kartu kesimpulan seorang aris di tahun 2021 adalah di devil secara umumnya. Di devil itu diartikan keterikatan yang membelenggu, ataupun keterikatan yang membuat dia jadi terbelenggu. Jika kartu di devil kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang aris di sini terlihat jelas bahwasannya Aris akan lebih mengontrol kesehatannya di tahun 2021 dengan mendapatkan masukan dari seseorang yang lebih senior daripada dirinya yang sudah ia percaya. Jadi di sini kelihatan keterikatan seorang Aris kepada seorang tersebut itu akan lebih bagus dan akan mensupport seorang Aris untuk memperbaiki kesehatan di tahun 2021. Dan jika kartu keuangan kita gabungkan dengan kartu di debit, di sini melihatkan keuangan Aris tahun 2021 hidup berada di zona nyaman dan berada di kategori stabil pengeluaran dan pendapatan di sini ia didukung oleh seorang pasangan yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasangannya sendiri sehingga di sini seorang pasangan dan aris akan saling keterikatan untuk menggapai keuangan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 jika kartu di devil kita gabungkan dengan kartu sebuah pekerjaan karir aris di tahun 2021 sini Aris akan melakukan ataupun Aris akan disarankan untuk menekuni pekerjaannya sehingga akan membuahkan hasil di tahun 2021 dan itu ia dapatkan support energi dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi di detail sini mengartikan keterikatan antara seorang anak dan seorang Aris di tahun 2021 itu sangatlah erat di dalam kategori ini bisa saja mencolok kepada anak Aris sendiri yang mensupport Karya pekerjaan seorang Aris di tahun 2021 dan jika di Devil kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Aris di sini seorang Aris akan melihat kekurangan dan kelebihan seorang pasangan di tahun 2021 dengan dukungan dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi di sini di Devil menggambarkan Seorang aris dan seorang anak tersebut merupakan keterikatan ataupun merupakan satu ikatan yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Jadi, di sini tujuan seorang ayah bersama pasangan adalah mendapatkan keturunan di tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan seorang ayah di tahun 2021 itu berada di angka 1, 14, 45, 64, dan 47.